Emas bearish, waspadai sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas USD sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1956.19, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1964.33. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081